Oi. Wadu. Oh. Quick fix my the welcome pack I was yeah, so I was channel that in Mungkin okay, seperti biasa, kita main lagi dikit of volume bersih ya Kita max speed langsung kita injek-injek bersih okay. Kita mainkan juga on off auto chain ya Out of double chain-nya sih Oke okay, <laughs> Maka spin-spin dulu bersih ya Kita spin manual dulu, cari yang konek menghinep ponet Lalu putar nah, ponet, kita langsung auto spin bersih ya 30 kali spin, kita cekan dulu bersih ya 30 -stop spin kita pick ya Oke kita main lagi di Olympus dengan bawang putih satu setan saja ya guys ya, dengan kita main di woi oh, langsung dikasih lu langsung dikasih setiap perut bos, perut itu ya, kita main di gap, lari kembaran apa sih, perut buah ini masih dikasih setiap perut buah sih atau perus bin ya, oke ini ngomong-ngomong belum ada yang konek, oke nih connect bos kita, bawang putih, ntar pisang ya. ah kenaib kenaib buah. Halo, kalian datang untuk ini, misalnya, baru datang halo, halo, halo, baru halo, atau baru halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, di halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, di channel bisa halo, halo, halo, halo, ya, ya dibantu subscribe subscribe, -subscribe ya, dipandu, like, nya dibantu like ya jangan lupa di pantas yang serius ya buat kalian yang new member kalian bisa tutus ya kalau kalian naus Di disini gak ada unsur pemaksaan sih kalau kalian mau naus dan ini cuma hiburan ya, ya. Nah, guys ya Kalau lanjut ke in-game-nya ya kalau kalian tanya pemain gimana pemainnya tinggi satu di dalam ya, kanus kan, ya ini ada di link komentar ya oke ngomong-ngomong ya, ini kita berikan kalian 6 dan sepengal kapis ada nah, juga kita... free spin yang se-free spinnya tanpa kita Seberapapun kita dapat ya Udah sepuluh saja Oke cuma dapat 45 Oke kita Kita spin satu kali bosnya habis itu kita kasih Buah aja ya oke Taalin dengan satu Fungsi lapor Muska namanya Tabor saja Gak dikasih apa-apa ya Udah jadi kita Tepat di play this pin Cepat bisa capor kita Kepat enggak Tembus ya kita coba bisa spin pertama oke okay, konek itu kali-koneknya -kali turun kali dua paling bos ya pas ah, nah kali dua sama kali kita gak yang konek cuy oke okay, masih di spin-spin tapi gak ada perkalian dan yang konek cuma rasa rasa doang bosku ini ada Okay, ada, ada ada kali lima bos ya, lumayan bos ya wuuuuh, gila bos mahkotanya connect bos, ku full connect cuy cuma kali sembilan, langsung tiga sesen, oke okay. full connect guys, oke, si kata okay, please hmm, buah kali 20 nggak tuh bos gila tuh, wah sayang sekali tapi connectnya agak terlalu sedikit bos ya Ui, oh, please nah, kasih turun lagi, aduh, bosku ya, mahkotanya full one, bosku ya, ini pola teratur bosku ya, gila, akhirnya, arkepek juga mempengaruhi ya, bosku ya, wah, gila, bosku ya, gila, gila, gila, gila, gila, gila, gila, gila, gila, gila, ya. gila, gila, auto gila, gila, gila, gila, gila, kita gila, gila, gila, gila, gila, gila, gila, tinggal gila, gila, gila, gila, gila, gila, gila, gila, ya, bisnah maspin, wah bosnya, 7999, bosnya 400 kapas banget, tuh. lumayan bosnya, lumayan sih, ini profit banyak bosnya, kita bisa naikin bet dulu bosnya, oh kita bisa naikin bed 4800 dulu bosnya, kita nanti banyak di 2500 bosnya tuh, 240 sih ya, hmmm, uh. ui dapat nggak tuh kalau 8, cuy cuy, bisa lihat ya bosnya. Oke okay, kita perintet langsung kita gaspon sampai listing bos ya Anak nafas arah ada puter kona ya Skui cuy cuy Oke kita masih ada sisa gratis 180an bos ya Lumayan sih ya kita udah sepropi cuy Oke okay, 15 kali listing udah terdapatkan krat -krat cuy Oke okay, listing pertama masih sungangi Kali 3 kulit buka ada dan kuning bos ya Oke, nanti lagi aneh. Pos ose-ose eh, kali masih diperlukan. Oke, please pagi. Aduh, masih tuh Oke, masih diperlukan. Oke, masih diperlukan. Oke, masih diperlukan. Oke, masih Oke, Oke, masih diperlukan. Oke, masih belum Oke, masih diperlukan. Oke, masih diperlukan. Oke, masih diperlukan. Oke, Maren bosku ya, banget cuy, mahkotanya full connect udah 3 kali ini bosnya tidak seperti super sih, ngeri sih ya, masih. Uh, nah ngeri cuy sih, cuy. ah, tuh lah satu bosku ya, ngeri dua tiga udah okay. ataupun konek-konek dulu bosnya merah, tiba-tiba please, cewek masih ah ya, lima, kasih, ya. cuma dapat, kalian lima sih ya, cuy, ya, kita belum dikasih banyak mood, dan kasih usah, apa please biru biru oke dirinya us nah itulah yang penting tuh berkaliannya turunin dulu itu cuma lima, ata, ata, nih bos -bos? Nah, kita jay, nah. oke ini, akan, ini. tambah lagi kalipat. oke sawan itu pilih. oke merahnya pada dulu cuy cuy waduh itu takut saja cuy ya makhluk bosku kurang satu lagi sih kalau oh, mah kita bisa bonak ini utusin saja bosku ya ini dua kali sepin bosku ya kita udah depanakin modal enggak dikasih yang banyak sih kita cuma depanakin modal doang sih ya oke okay, bisa nih ungu cuy Ungu petir kaskan usb bisa usb ya kask petir waduh tuh 460 bosku profit 20k sih Oke <laughs> kita coba terus sepin-sepin dulu bosku ya karena kita dikasih profitnya ya aduh ada ya eh, tapi enggak apa-apa sih oke, ini gunak atau skaper buat usia benar-benar kita sebenarnya karena kurang buat usia gue carinya sih minimal tuh pada gunak atau skaper tiga, usia pas kalian juga bisa ikutin cara main sih, usia kalau kalian bisa apa namanya mau catet bola kalian bisa mainnya kayak gini walaupun sih mainnya kini bos kita selanjutin dulu dapetnya yang patis, baru kita main bos ya misalkan aku turun ronat atau seperti tiga gitu bos ya seperti biasa aja ya, berlama bos ya tapi masih lumayan akur bos ya, jangan lupa atur nya bosnya diperhatikan juga jadi. oke nih, konek-konek Oh, oke masih konek ini -nya, bos oh, jawanya cuh cuh, ini kira bosnya oke okay. Terus ya kita kasih ya. kita tiga, dua ratus empat uh, uh, ya. Kita ini pembelian rice yang ketiga, itu dua ya kita sih. Uh, ya. Cuk, pas nah gitu, bos ya banyak Biasa cincinnya kurang satu usia. Ya. Nah Uy, matanya ngeri, Ust, ya Oke, okay, ada kali dua sama empat, Ust, ya Oke, okay, kuning Kok kuning Merah Nah, kuningnya kurang satu Tujuh Tua, masih usia. Ya. Biru, cawan biru, oke kali nih, bos ya dapat ya minimal dikasih lah bos sedikit-sedikit enggak, -sedikit apa sih ya, oke dapat super bosnya yang seratus enam puluh enam sih, lumayan sih, oke enggak terlalu puluhan bosku ya. kita enggak dikasih, tapi kan ya, masih ada bos kita langsung bisa aja bos ya, karena kita enggak dikasih kita bosku, enggak bos ya, kita masih ada sisa sedikit delapan puluh dua, kita coba perut cepat lagi ya, karena. Baru saja kita cuma dikasih seratus doang sih, ya oke, okay, kali dua nih, beri biasa selalu menemani kali dua. pas, <laughs> nah, uh jangan petir gak, tuh bos. Okay, kasih, bos nah, kalau ini gak dapat, kita ya. udah <laughs> yang penting kita balik modal dulu, bos. Ya, nah, Uh kali dua bersih, kali dua bersih, Nah, awal yang bagus, ya, Awalnya Kita bisa sawan eh, kurang saat itu, kuningnya tuh paling mega gawat. masih ada empat ngesi semoga bisa profit bosnya eh, Ini udah apa ya? Semoga bisa ini jahib bisa. Bisa beli bisa banyak sih. Oke sih udah balik modal bosnya karena kita baik di 240 crik. Kita udah dikasih speaker ya. Udah dikasih 100 crik. Ah, wih Nah, itu masih dikonek-konek bos merah please Oke, okay, pilihnya merah please, merah please, merah please Wui tambah lagi, wui, wui, wui, wui, wui, wui, wui, wui, wui, tuh wui, wui, wui, wui, wui, wui, wui, wui, wui, wui, wui, wui, wui, wui, wui, wui, wui, wui, wui, tuh wui, wui, wui, wui, wui, wui, wui, wui, wui, wui, wui, wui, wah bener-bener gak dibutuh tapi gak malah Bustia ya. nanti kita dikasih tambahan 3 spin 5 lagi sih. bisa meningkat lagi semuanya bosnya push push push atuh kurang satu itu Bustia oh, apa namanya makhlukannya sih tapi gak bapak penting kita connect-connect dulu bosnya pertanyaan udah oke tapi gak dite please last ah, oke okay, masih di pastinya last spinnya sih atuh sawan itu kurang satu gak malah Bustia ya. Oke okay, dapat satu rumah, pasti kita dapat satu tuan mak firman ya. Oke bosku ya kita jumpa lagi di bosku, terus bosku kita selesai dulu bosku. See you next time bye bye.